Assalamualaikum Jack mana ya, ketemu lagi sama gue di channel Oren Wisman. Gue diundang, gue ngundang apa diundang sih? Gue dulu undang, gue ngundang. <laughs> nih dua orang <laughs> yang atu sebut Suraya. aja dia Bunge Givan, Aliandra, Aliandra seorang yang bekerja di belakang layar dari M series Jaka Orange Pulomas. Nah, kebetulan gue diundang nih kemarin nih jauh-jauh ke luar kota. Katanya sih mau temu kangen, tapi gua ajakin aja bincang bintang. Sekalian buat project pintar ke, ke depannya di sini gue mau nanya-nanya nih. Pertama dari Bang Bonge Givan, Aliandra. Gimana nih kok uh, Bang Givan motivasinya apa nih awal-awal mau bergabung sama pembuatan webseries Mas eh uh, Motivasi gua untuk mengembangkan film Jaka dan Roren Mas ini tuh karena salah satu gua pencinta Persija juga. Hmm. Gua suka Persija. Walaupun nggak terlalu uh, maniak banget ya, tapi gue tahu persija itu apa. Dan otomatis kan gue dejek juga dong berarti kan. Uh. Dan di sini tuh, Ini dia salah satu teman lama gue yang minta tolong sama gue buat membantu dia. Ya udah akhirnya, ya udah oke. Okay. Akhirnya gue terima, tapi gue lihat dulu tentang apa nih. Ternyata tadi dia bikin tentang dejeknya yang dibawa karena dia bikin dia bilang ke gua eh, kalau becek itu enggak cuma sisi negatif aja yang yang kalian lihat gitu. kayak bolat segala macam, tawuran burung enggak. Apalagi becek <coughs> itu kan banyak ya, gede ya. Enggak cuma di stadion doang, banyaknya di luar juga banyak sebenarnya. Baik kalau lagi acara-acara besar itu wah, itu ramainya, banget itu sih asli. Kayak Uh, lawan rivalnya aja gitu kan kayak lawan rivalnya aja, dia wah itu ramainya bukan main apalagi kayak sama uh, Remania tuh wah itu bukan ramai lagi tuh nandes itu juga dulu bilang uh, kalau ada sisi negatifnya aku gak mau ngejain, karena kenapa didjek itu uh, gak bakal berhenti buat uh, apa ya namanya ngelangin sisi negatifnya ini tuh karena kenapa di sinilah nih gue pengen bikin kalau becek itu gak cuma negatif aja. Nahira ya udah gue dikasih tau ceritanya sama dia, oh oke okay, cing kalau nggak ada negatif bagus gue mau. Jadi ya udah nggak mau gue bantu dia dari sisi pra produksinya, karena kan produksi dalam pra -pro pre kan, pra, pra itu rancangannya produksi itu saat sedihnya kan. Dan pre nya ini juga gue yang bantu juga. Karena kan nggak mau ada Salah persepsi nanti ketika jadi film web series, ya kan Akhirnya udah gue bantu dia gitu. Jadi dia sekalian mau Bantu ilmunya, bantu tenaganya, bantu pikirannya buat ngangkat Jackmania Bahwasannya ada kesan Jackmania itu cuman brutal yeah. Anarkis Rasis enggak seperti itu Kenyataannya nggak seperti itu, makanya lewat film ini uh, kita mau nyampein bahwasannya Jackmania itu bukan cuma negatif yang orang-orang tahu, yang orang-orang ceritain, tapi di sini kita angkat keseharian Jackmania. Bahwasannya nggak cuma negatifmu, tapi positifnya juga lebih banyak, jauh lebih banyak dari negatif yang kesebar teman mana Eci. Nah, kalau di samping kanan gue, orang di layar layar jaka, orang gue, mas, samping kiri gue, salah satu supporter juga dari kurva Nord nih. Dan siapa saya saya Raka gimana ya, Raka. Uh, kalau untuk kurva Nord nih, kira-kira uh, di kurva Nord itu, kalau kemarin mah kita udah ngobrol-ngobrol, mendukung -ngobrol, ya kan, yeah. mau diangkat di mania ya, ke channel youtube ya. terus kalau untuk Purva Nord sendiri sendiri uh, kira-kira support kedepannya nih buat kayak kreativitas anak-anak muda, anggotanya, Jackmania uh, apa aja nih? ya kalau buat support kedepannya sih berharap lebih kompak lagi ya hmm. kayak misalkan Coreo pas kita juara 2018 itu benar-benar satu satu belora bung karno 80 ribu penonton full korea uh, yeah. uh, utara selatan barat timur sebenarnya banyak juga persepsi yang bilang kurno tuh beda kurno tuh gini begitu sebenarnya nggak kita tetap satu kita tetap jayakmania kita tuh nggak pisah dari jayakmania kita cuma wadah dari jayakmania cuma contoh dari jayakmania jadi untuk kedepannya janganlah bilang Masalah Korea eh beda Korea Kurvanur gini-gini gini, gini, gini Kurvanur tertutup enggak kalau Kurvanur tertutup gua nggak bakal mau diundang buat begini soalnya Pulau Mas aja kan beda tribun sama Kurvanur. Yeah. Gua mau diundang begini gua pengen nunjukin ke orang kalau persepsi itu sama. Kita tetap satu dikernya walaupun beda kultur, beda budaya, tetap satu tujuan. Lebih kompak aja sih kebuat ke yeah. Satu tujuan satu Visi semuanya sama, cuma yang membedakan adalah kultur aja. Tapi tujuannya sama, kita sama-sama orang, sama-sama mendukung Persija tim kebanggaan. Terus untuk bembongnya lagi nih, balik lagi nih ke level Seja. eh balik lagi ke bongeng. <laughs> Jadi uh, untuk kedepannya bang, Kak, ini kan perdana udah tayang ya, di yeah. imagine, Gradient Gradien channelnya gradient image, Gradien tar di place di, di channelnya dia. Nah, ntar di bawah ada nih gradient image, tar lo harus komentar tuh sebanyak banyaknya nih kan. Gola ada nih, ya, sampai iya, iya. pedara. <laughs> Jangan lah. Terus uh, ada juga uh, ke depannya, tar tetap konsisten di. Web series ada atau ya. mau beralih ke film pendek, atau mau ke layar tancap gimana nih bang banggongnya nih? <tuh> ya untuk kedepannya, gue fokus di web webseriesnya dulu karena kenapa? karena kita belum merintis kan? Hmm. dari itu bener-bener masih kecil banget lah, belum ada duitnya juga ya hmm. belum ada pemasukan juga, karena kita masih muter ya, sistem ini. ya kayak jualan seeker kita untuk Sementara tuh kayak jualan siker dulu, hmm. terus dibantu sama Anak-anak lain ya, kolektif, gitu. nanti kalau udah berjalan, kita bakal bikin kaos juga kok Dan nanti bakal ada uh, giveaway juga dari kita, hmm, kita kaos tuh, ya, cakep deh desainnya nih Ya, nanti gampang itu deh Jadi Bawang. di Jakarta lah ya. <laughs> Nanti dibagi nih ada nih, Purpano Bagi, kenal Purpano ya. Ada uh, buat kenang-kenangan lah Ya, ya, ya ada, bak bakal ada deh, kasih souvenir, souvenir ya mungkin bakal ada hal surprise lah nanti ya baru kita bagiin kalau ini berjalan ya nanti kalau untuk vlog itu berjalannya di channelnya dia nih ardisman nih tetap di sini channelnya kalau untuk websitenya di gradientimex yang, yang tadi di bawah ya. image di sampingnya lagi bagi-bagi stiker nih saat ini nih ya, apalagi kalau kita ketemu di Tribun nih Ya, ya tribun, tribun Atau, atau selesai nonton nih ntar udah sumpah mau udah jalan Ya, komen di IG DM di IG Di IG, dia bisa Ya, di IG dia bisa ntar Apa Cik Ntar ditulis di bawahnya nah, Ada Organisman uh, juga ada, cingik, ada ya Ada ntar kita Ntar DML, kita ketemuan Ketemuan kita di ngobrol -ngobrol. Pintu gitu kita ya. Sekali aja ada ide-ide yang mau disampaikan ntar kita tampung Ya, syukur-syukur ya, kita uh, kalau punya ide, si, ya, ya, kalau gitu. punya ide juga bisa gabung sama kita nggak apa-apa. Yeah. Kita ajak, lu punya ide apa ya, udah ya kita jalani yang mm -hmm. jalan. satu jalan satu karya. Iya yeah, pokoknya yeah. yang penting tinggalin dulu nih jejaknya, jangan semal jepit. Komentar yang ditinggalin. Iya. Eh. Yeah. Komentar. Nah, terus ntar kan di diorganisman itu kan gak cuma Melulu, Bietmania, Kulomas, Romangun Tapi juga kan ada Kufanot ya. Ada Giga, random juga. Ada ini, entar kita Saling silaturahmi aja, konektivitas aja ya. nah. Terus dari Kita ke Turfanot nih Untuk Kedepannya, ini kan pertandingan Turfanot nih Sekarang kegiatannya apa nih Turfanot Masa-masa pandemi begini kan kan pertandingan juga belum mulai juga satu piala-piala yang lain belum ada musim belum ada ini kan di stop dulu nih dijeda. Nah, untuk Fun kira-kira kegiatannya apa? Yang, kalau boleh kepo ya kan. ketek gembong. <laughs> yang paling kita kayak semacam ngadain fun sih ngundang yeah. um, umum juga buat lebih deket, biar <sbury> tahu lagi gimana sih berfunor gitu. <sbury> kalau untuk kedepannya depannya ngasih hmm, di dalam pembicaraan soalnya yang kita lihat Persija juga dilempar ke Bantul hmm. dan dari pusat pun katanya kita nggak ada penonton lah tanpa penonton karena pandemi ini kan hmm. ya kemungkinan mungkin kalau ada agenda agenda selanjutnya ya untuk musim selanjutnya musim depan belum belum kepikiran ya belum mau, mau ngapainnya soalnya ngapain dari ini? pusatnya juga belum ada penjelasan hmm. antara ada penonton atau enggak hmm. Terus kalau kegiatan grup paling futsal. Iya, futsal paling silaturahmi juga, teman hmm, ya, cuman ya, tetap iya, ya, cuman kita tetap terapin protokol kesehatan. Hmm, Tetep ya, protokol tetap. kesehatan jalanin, ya? Iya, jadi silaturahmi yang koneksi itu nggak putus. putus digital, ya. Ya. terus untuk Bang Ivan nih pertanyaan terakhir nih. Hmm. Harapannya bikin web series Kedepannya ya, paling nggak ada harapan lah ya, ya Atau nggak target-target kecil, target-target jangka panjang, jangka pendeknya Apa nih buat bangun Nunggipan? Untuk target jangka pendeknya itu uh, Kita kan uh, bikin film ini kan ngambil dari sisi dijiknya nih ya, Tadi di awal cerita bilang kan Kalau itu jangan negatif aja dulu Dan di luar itu Gue nggak bisa positif positifnya itu Kayak anak-anak itu ini tuh ada usahanya buat ngilangin sisi negatifnya itu terus di balik itu tuh ada set storynya juga lagi di web seriesnya itu kayak ini web series ini tuh kisah nyata ya bukan bukan bukan ide yang dibuat-buat dan memang kisah nyata kalau ada jalurnya ada, jalurnya, ada benang merahnya ada benang merahnya juga tuh Sama. jadi nggak cuman positifnya doang yang kita bikin jadi ada kisah di balik positif itu ada apa ya gitu dan untuk kedepannya, untuk jangka panjang, semoga uh, anak-anak dejek bisa uh, niru apa yang kita buat gitu Apa yang kita buat ini untuk mereka semua itu Ternyata memang benar-benar mudah berguna gitu Dan gak sia-sia kita bikin kan, kan kita, Ada faedahnya Ada faedahnya juga nah, kan, Gak mau banjir sih? Iya, nggak sayang-sayang inian lah Apa sih namanya sebutannya? nggak sayang-sayang, minum positif lah gue bikin ini, ini -gitu. Kepake lah Kepake banget ini, serius dan semoga tetap di jalan terus dan tetap cinta Persija juga dan jangan lupa sama orang yang dibalik e, buat ngedukung lu nonton Persija nggak mungkin kan lu masuk jelek cuman gara-gara diri -gara sendiri pasti ada ya. yang ngajak juga lu terima kasih sama mereka karena Persija yang bukan cuma tentang bola juga tapi tentang persahabatan Sahabat, juga ya. tentang orang tua juga tentang siapa lawan juga. Iya, gitu. Siapa, gitu. Musuh kita, iya, siapa, musuh siapa musuh kita. Iya, ada musuh kita. Siapa sahabat kita kayak Aremania, siapa Aremania. kita yeah. gara lupa sama kayak Oh, iya ntar next time ada Aremania kita ulang lagi. Iya, ntar Aremania. Nih kamera <laughs> ini gak Aremania. Iya, juga <laughs> ini lino Aremania nih kameramen Bejo mau buka sama siapa <laughs> lah waktu itu di sektor apa, Ting? <laughs> <laughs> ini, ini kita <laughs> kita wawancara ieu nih si Bang Sateng ini. Wawancara wawancara wawancara waw <lain> <lain> nah, ini terakhir juga nih buat uh, Kurpanot dari, mana ya? Citayam ya? Jakarta dong Jakarta selesai Citayam. Jadi dari Kurpanot uh, ke depannya nih harapannya buat uh, Jack Mania pada umumnya semua Mau GK, mau Kurpanot, mau Jack Resmi semuanya Terus buat Persija juga harapannya apa? Untuk harapannya ya, semoga buat dikmanya juga udah bisa ninggalin hal-hal negatif kayak mm. misalkan. Big match sama match biasa itu beda. Mm. Match biasa kalian bisa lebih gampang okay. dapet tiket sedangkan big match kalau kita ketemu Persebaya, Persib mm. ya kan susah dapet tiket kalau emang gak dapet tiket. Tolonglah pulang. Nggak usah memaksakan masuk ke dalam stadion mm. apalagi sampai ada. Kericuhan, kalaupun mau ngasih teror ke lawan, ke aja cukup nggak usah sampai bus lawan lah di teror gitu. Nah untuk kalau basis supporter ya, ya balik lagi sih ke tadi, jalanin aja sesuai visi misi dan kultur kalian. Tapi satu, kita bawa nama Jakarta, kebanggaan kita tetap satu bersih ya, jangan membeda-bedakan satu sama lain. Kita tuh semua saudara satu triliun terus gaji. untuk Persija harapan depannya oh. mah hanya apa lebih galak atau dilembutin. Katricasi <laughs> <laughs> harapan anak-anak <laughs> Kopanot nih buat Persija nih. Ya untuk Persija sih diharapkan mengolah ya. hal-hal manis sih 2018 ya jangan sampai kayak 17 tahun lagi kita harus memulai dan buat olahraga luara... punya ini kita. <laughs> <harap> ini. <laughs> <laughs> kalau bisa balik lagi main di mempertahankan Asia mempertahankan prestasi ya? prestasi <kuh> karena meraih itu lebih sulit ketimbang mempertahankan eh balik meraih <kuh> lebih gampang ketimbang <kuh> mempertahankan ya, kasih. mempertahankan itu sulit nah bagi gue meraih itu lebih gampang dibanding mempertahankan mempertahankan itu sulit dan gue harap Persija bisa mempertahankan bisa Gelar yang sudah iya, didapat diraih dengan susah payah ya. 91 tahun berdiri, 11 gelar hmm. juara sudah hmm. diraih iya. kita tanpa degradasi sama sekali. Oke, Jek. Uh, sampai di sini obrolan sore-sore tak kering. <laughs> <Yeah. laughs> semoga yeah. dari obrolan tadi Bang Evan sebagai orang di belakang layar buat Futanos juga sukses terus tetap solid, tetap militan buat jadi supporter Persija. Hey. Buat bang Ipan juga makasih, oh udah nyempetin waktunya. sama-sama. Ya, Hadiahnya mana, bang? <laughs> <gul dannuhi judanuzi> <sukzin> Ayo, Aja. Semoga dari obrolan sore sore ini ada hikmah di balik obrolan ini yang buat dipelajarin Jackmania pada khususnya. Uh, gua harap kedepannya jangan lupa tinggalin komentar di Oren Risman okay? uh, komentar lo cepet atau lambat pasti gua bales empat kali empat enam belas sempet hmm. gak sempet gua balas okay? okay? jadi gua harap obrolan ini nggak cuma stuck sampai di sini kedepannya gua bakal ngundang temen-temen dari Kurpanor, Ultras, Gk cek liar liar mana juga, pokoknya yang yang mana yang sub sub juga, four wheel pokoknya pepe atas atas ada, semuanya bakal kita. Ntar kali aja kita bisa ngundang bung ferry juga. Nah itu tuh harapan. Pengen banget juga. Amo pepe, pepe, pepe. Mumpung Legend. Legend kira. Udah nggak terlalu sibuk banget. Dan lupa ya Jackmania mania semua di seluruh Indonesia outsider maupun dalam Jakarta semuanya support channel Oren Risman, Jack, Mania, ya.